Baiklah para sahabat, selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada seri hari ini Bang Emin akan menginfokan bahwa sebentar lagi bakal ada vlog dari Idola Kesayangan di channel Youtube Lastal Entertainment Wow, ini momen ketika vlog bareng Kak Ari Untung, para ya, Masya Allah Semoga ada kejutan baik, kejutan bahagia dan tentu kabar-kabar bahagia yang kita dapatkan dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Pilar ini seru banget ya Info ini juga kita dapatkan dari akun sabaroteing underscore leslar disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Aw, seru nih, ayo naik ke dulu yang kemarin-kemarin Tuh, persahabat, ya, sebelum nonton yang terbaru Naik ke dulu vlog yang kemarin, persahabat, ya Tetap semangat, tetap kompak dan solid Mendukung yang terbaik karya-karya idola kita Dan berikutnya, persahabat, kita lihat juga diunggah nih, guys-nya A.A.B. nih, Muliana Sofian Tak disangka, persahabat, ya, baru diunggah kali ini Ternyata uak Beni uaknya abang El ini bersahabat. Ini nyindan Sunda di acara tujuh Bulanan Du, Masya Allah banget ternyata suara Abeni ini bagus banget ya Saat melantunkan sinden Sundanya, Masya Allah Semoga selalu diberikan kesehatan untuk keluarga besar Terutama idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Ya Rabbal Alamin dan berikutnya juga persahabat ada vitamin bahagia pastinya yang kita dapatkan dari idola kita langsung dari Bunda Lesti. Coba kita cek di IGS pribadi ya, Bunda Lesti yang baru saja ini mengunggah video cantik. Wah, wow, Masya Allah banget ya. Belum aja buka puasa sudah dikasih yang manis-manis oleh Bunda Lesti. Sepertinya Bunda Lesti Kejori ini lagi otw persahabat ya perhatikan tuh duduknya lagi di dalam mobil. Masya Allah mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran kemudahan dan kesuksesan pastinya bakal ada kejutan vitamin yang akan kita dapatkan langsung dari idola kita ini Masya Allah banget ya si cantik sang kejoro tuh idola kesengan kita sudah menyuguhkan vitamin bahagia untuk kita semuanya dan berikutnya juga persahabat sekali lagi bangun akan mengingatkan untuk warga konoha jangan lupa untuk menyaksikan acara indosiar terutama dalam acara aksi Indonesia 2022, karena idola kita Bunda Lesti akan tampil kembali di acara aksi, akan menjadi host kembali dalam acara aksi Indonesia 2022 Top 24 Kloter Darussalam yang akan dihadirkan nih waktu jam sahur. Sahur kita akan ditemani oleh Idola kesayangan yuk Sama-sama kita dukung support yang terbaik Untuk idola kita Info ini langsung diinfokan oleh Bang Ariel Persahabat ya di laman akun Instagram Pribadi miliknya Semoga Bang Ariel juga Selalu berikan kesehatan dan selalu bisa Menjaga Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar ini seneng banget ya, Persahabat ya sore-sore sudah dikasih Yang manis-manis Untuk tentunya kita warga Konoha Masya Allah Jangan lupa juga persahabat untuk selalu mendukung channel YouTube Leslar Entertainment Karena vitamin bahagia sore ini akan disuguhkan Lewat Leslar Entertainment channel Yang akan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya Masih menunggu cedukan vitamin terbaru pastinya di sore hari ini Jangan kemana-mana, tetap stay tune Dan pantingin channel ini persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik